Simbol hitam muncul di telapak tangan Hao Jouyu. Itu tampak mirip dengan jaringan akar pohon yang kompleks. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar sebelum mereka memenuhi seluruh telapak tangan Hao Jouyu. Samar-samar. Riak yang sangat gelap dan ganas mulai menyebar. Aku sudah menunggu seratus tahun untuk ini. Bagaimana aku bisa melepaskan kamu begitu mudah hari ini? Petik 2. Hao Jouyu memasukkan telapak tangannya ke dalam badai hitam. Kedua matanya mengandung warna merah tua saat dia menatap marten kecil yang jauh. Setelah itu, dia diam-diam menyeringai sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Sizzle-sizzle, setelah Hao jiu mengepalkan tangannya, adalah mungkin untuk melihat banyak sinar cahaya hitam yang padat keluar dari telapak tangannya, yang tersembunyi di dalam badai hitam. Sinar cahaya hitam itu melintas dalam badai hitam dan mereka tampak seperti meridian yang rumit. Berdengung. Sinar cahaya hitam ini dicampur dengan badai hitam, menyebabkan warnanya semakin dalam. Namun, sulit untuk mendeteksi perubahan ini dengan mata langsung, karena kedua warna ini cukup mirip. Hanya beberapa tetua yang kuat samar-samar menyadari bahwa badai Hao jiu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bang, banyak retakan yang terus-menerus terbentuk di ruang kosong tempat kedua badai bertabrakan. Suara gemuruh yang keras juga menyebar dalam gelombang dan bergema di langit. Kedua badai ini berisi kekuatan yuan yang besar dan perkasa dari mereka masing-masing. Bahkan jika mereka dengan santai mengayunkannya, angin topan ini masih memiliki kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Selain itu, mereka berdua sama-sama cocok dan bahkan dalam pertarungan yang intens seperti ini, masih sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun. Jelas bahwa kebuntuan ini tidak akan berlangsung selamanya. Desir, saat meridian hitam itu menyebar melintasi badai hitam, ruang kosong tempat kedua badai ini bertabrakan, juga mulai runtuh dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Sementara itu, kekuatan Yuan yang liar dan perkasa di dalam badai ungu emas sebenarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, setelah terkikis oleh badai hitam itu. Kebuntuan itu langsung hancur pada saat ini. Badai hitam itu seperti naga hitam brutal yang telah meninggalkan jurang maut Saat ia meraung ke langit dan dengan kejam menyerbu ke arah badai ungu emas dengan ekspresi brutal Bang bang bang terhadap serangan yang menakutkan dari badai hitam Badai ungu emas yang awalnya seimbang dengan yang pertama Sebenarnya mulai runtuh satu inci pada suatu waktu Setelah itu, seperti reaksi berantai yang dipicu Topan ungu emas Yuan Power yang besar dan kuat 10.000 kaki meledak di depan banyak penonton yang terpana. Swoosh. Setelah badai ungu emas runtuh, tubuh Hao Jiaoyu melintas seperti sinar cahaya hitam. Detik berikutnya, dia muncul di depan Little Marten, yang saat ini kaget karena perkembangan yang tak terduga ini. Setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Ada tato hitam aneh yang melilit telapak tangan Hao Jiaoyu. Tato hitam itu bergoyang pelan seperti ular berbisa. Tampak sangat gelap dan menyeramkan. Ku, huh, Martin kecil mendengus dingin di dalam hatinya setelah dia melihat bahwa Hao Jouyu masih mengejarnya. Mengepalkan tangannya. Cahaya ungu hitam dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan melemparkan pukulan ke depan. Hal jauh tanpa pasadar membelah bibirnya menjadi senyum setelah dia melihat bahwa Martin kecil berencana melawan serangannya. Sementara itu, ekspresinya menjadi lebih jahat. Bang, sebuah tinju dan telapak tangan berbenturan di hadapan riak energi besar yang bisa dilihat dengan mata langsung seseorang menyapu langit dengan ledakan keras. Bahkan, gelombang kejut benar-benar menghancurkan awan di langit. Berdiri di bawah gelombang serangan energi yang menakutkan itu, ekspresi semua orang di bawah ini berubah secara drastis. Ini karena mereka melihat tubuh Little Martin terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Setelah itu, ia menghantam dinding gunung dengan keras, menyebabkan batu-batu besar jatuh. Wah, serangkaian seru kejutan tersebar di bawah. Pertarungan ini benar-benar berakhir dengan Hao Jiu mendapatkan di atas angin. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, Hao Jiaoyu dicocokkan secara merata dengan Ah Diao. Mengapa dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Uzong mengepalkan tangannya dengan erat dan berteriak dengan marah ketika dia melihat pemandangan ini. Beberapa anggota suku Marten Celestial Iblis di sekitarnya juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak memahami situasinya. Ini, di atas panggung, ketika kelompok Zuli melihat adegan ini, mereka semua terkejut juga. Lagi pula, berdasarkan kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sebelumnya, pertarungan mereka seharusnya tidak berakhir dengan cepat. Haha, <tuklah> sepertinya Hao Yu masih keluar di atas. Tapi ini hanya yang diharapkan. Setiap orang telah menyaksikan kerja kerasnya selama 100 tahun terakhir. Ah Diao mungkin sangat berbakat, tetapi dia masih tertinggal 100 tahun yang lalu. Seorang tetua tertawa ketika dia berkata, Mem, elder pertama. Pertandingan ini sudah diputuskan. Apakah kita, tetua lain, yang juga mendukung Hao Jiaoyu, mengangguk dan bertanya? Zuli mengerutkan kening sebelum dia bertukar pandang dengan sepasang tetua. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk tanpa daya. Hao Jiaoyu menang. Zuli mengangkat kepalanya sebelum dia melihat sosok di langit dan mengumumkan dengan suara berat, haha, kakak Ah Diao, terima kasih atas kemenangannya. Wajah Hao you sekali lagi mendapatkan senyum hangat yang biasa. Dia memandangi dinding gunung penyok di kejauhan. Sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan tersenyum. Bang, dinding gunung meledak sebelum sesosok berhamburan keluar saat pecahan batu terbang. Pada saat ini, ekspresi Little Martin sedikit suram dan masih ada Ki Hitam yang menempel di lengannya yang panjang. Selain itu, Ki Hitam itu berusaha untuk menyerang tubuhnya dari segala arah. Untungnya, dia berhasil memblokir mereka setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, energi itu sangat sombong. Martin kecil mengerutkan alisnya. Sebelumnya, Hao you hanya bisa bertarung dengan dia. Namun, mantan kemudian menggunakan beberapa teknik tersembunyi yang memungkinkan kekuatannya melonjak dengan tiba-tiba. Selain itu, tekniknya sedikit aneh. Kekuatan itu bukan milikmu, kan? Mata tajam Martin kecil menatap Hao Jouyu saat dia perlahan berkata, "Kakak ah diao, apa yang kamu katakan? Hao Jouyu tersenyum samar. Kemudian, dia benar-benar mengabaikan Little Martin ketika dia berbalik dan melihat Zuli di bawah dan berkata, Tetua pertama, karena pertandingan telah diputuskan, bolehkah aku tahu jika posisi penerus pemimpin suku? Zuli diam-diam menghela nafas. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, penerus pemimpin suku baru dari suku Marten Celestial adalah Hao Jouyu. Keributan menyebar di alun-alun ketika suara Zuli terdengar. Banyak anggota suku Celestial Demon Marten terlihat kasihan ketika mereka menatap Little Marten. Siapa yang bisa membayangkan bahwa jenius yang dulunya sangat menyilaukan ini akhirnya akan dikalahkan. Marten kecil mengabaikan banyak pasang mata. Dia hanya melirik Hao Jouyu sebelum mendarat di tanah. Ah diaw, Uzong buru-buru maju untuk menyambut Little Martin setelah yang terakhir mendarat di tanah. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, Bagaimana mungkin orang itu bisa mengalahkanmu? Martin kecil melambaikan tangannya, meskipun dia juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Menyuarakan keraguannya sekarang jelas akan menyebabkan anggota sukunya berpikir bahwa dia adalah individu yang berpikiran sempit, yang tidak bisa menerima kehilangannya. Karena itu, tidak ada artinya baginya untuk mengatakan sesuatu untuk saat ini. Hao Jouyu berdiri sendirian di langit saat dia mengabaikan banyak anggota suku Martin Surgawi dari atas. Senyum hangat di sudut bibirnya semakin bertambah dan ini terutama terjadi ketika dia melihat sosok kesepian Little Martin. Bahkan, ada sukacita yang muncul dari dalam hatinya. Dia tidak diberkati dengan bakat luar biasa sejak muda. Untungnya. Dia memiliki pikiran yang tajam dan hati yang kejam. Oleh karena itu, ia akhirnya bisa menginjak-injak jenius yang mempesona dari suku Celestial Demon Marten. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling menonjol di suku Celestial Demon Marten. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun dalam generasi yang sama dari suku Marten Celestial Iblis yang akan mampu bersaing dengannya. Dalam waktu dekat, Seluruh suku Celestial Demon Marten juga akan berada di bawah kendalinya. Hao jiu -Yu memiliki dorongan untuk tertawa terbahak-bahak ketika dia memikirkan hal ini. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasakan kesuksesan. Ayo pergi, Martin kecil berkata kepada Wu Zong. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wu Zong hanya bisa menghela nafas melihat ini. Dia mengerti Little Martin dengan baik dan tahu betapa bangganya yang terakhir. Karena itu, dia tahu bahwa Martin kecil pasti merasa sangat tidak enak dengan kekalahan yang dideritanya hari ini. Haha, <tuh> untuk berpikir bahwa seseorang dari suku Martin Celestial Iblis sebenarnya akan menggunakan kekuatan ilmu, Betapa tak terduga, namun, tawa yang akrab tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan, tepat saat Little Martin berbalik. Akhirnya, itu bergema di langit sambil dibungkus oleh Yuan Power, Lindong. Kubu Little Martin menegang ketika mendengar tawa ini. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap langit dengan mata gembira. Siapa itu? Berdiri di langit. Ekspresi Hao Jouyu tiba-tiba berubah sebelum dia berteriak dengan keras. Berdiri di bawahnya. Banyak ahli dari suku Marten Celestial Demon juga terkejut. Segera, mereka memindai lingkungan mereka dalam upaya menemukan orang yang baru saja berbicara. Swoosh! Suara angin yang deras muncul dari kejauhan. Segera setelah itu, sesosok terbang keluar dan muncul di langit di depan banyak pasang mata. Orang yang baru saja muncul persis Lindong, yang telah memasuki gua surgawi beberapa hari yang lalu. "Kamu siapa? Beraninya kamu menerobos suku Celestial Demon Marten kami? Apakah kamu mencari mati?" Beberapa tetua di suku Marten Celestial iblis marah ketika mereka melihatnya. Segera Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa melonjak saat mereka bersiap untuk menangkapnya. Teman muda ini, bolehkah aku tahu apa maksudmu sebenarnya? Suli melambaikan tangannya dan menghentikan banyak tetua. Matanya menatap lindung dengan penuh perhatian. Itu karena dia jelas mendengar apa yang dikatakan sebelumnya. Selain itu, sebagai tetua pertama dari suku Marten Celestial Demon, ia secara alami akrab dengan kata, Yimo. Kalian para tetua suku Celestial Demon Marten benar-benar sekelompok yang kacau. Imo tidak hanya telah menginvasi sukumu, tetapi jebakan bahkan ditempatkan di dalam gua surgawi kamu dan semua ahli saat ini melakukan pengasingan di dalam. Telah jatuh ke dalam halusinasi. Untuk berpikir bahwa kamu semua telah gagal untuk mendeteksinya bahkan setelah bertahun-tahun. Kalian benar-benar telah menjadi sekelompok pengkhianatan. Lindong melirik para tetua itu dan tanpa sadar tertawa dingin. Berat, beraninya kamu mengucapkan omong kosong seperti itu. Kamu benar-benar mencari mati. Petik 2, dua, dua tetua suku siluman iblis Marten, yang secara konsisten mendukung Hao Jiu memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka berteriak sebelum mereka maju ke depan dengan eksplosif. Keduanya menyerang bersama ketika mereka mencoba menangkap Lindong ketika Lindong melihat dua tetua itu menuju ke arahnya dengan kejam, dia melengkungkan bibirnya. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melakukan pembelaan. Berdengung. Namun, ruang di belakang Lindong tiba-tiba berdesir ketika kedua orang tua hendak menghubunginya. Setelah itu, sosok megah kemasan berambut gelap muncul di sampingnya, yang terakhir mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Segera, tubuh kedua tetua suku Marten Celestial Dimen yang telah mencapai tahap samsara, membeku. Kalian berdua sangat ingin memberikan pukulan membunuh. Apakah itu karena kalian memiliki hati nurani yang bersalah? Petik 2, mata sosok agung itu mengandung aura yang tak berujung megah ketika dia menatap kedua tetua di depannya, yang sekarang mengenakan ekspresi ketakutan. Akhirnya, suaranya yang dalam terdengar. Pemimpin suku, salam untuk pemimpin suku. Banyak anggota suku Celestial Demon Marten memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat sosok di langit. Mereka semua mulai berlutut sesaat kemudian sebelum suara hormat mereka bergema di seluruh tempat. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1140, Menangkap Iblis. Sejumlah besar orang di lapangan berlutut. Sementara itu, semburat sukacita dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Melonjak ke wajah semua anggota suku Celestial di Man Marten yang hadir. Pemimpin suku mereka telah berada di pengasingan budidaya selama 100 tahun. Meskipun ada tetua yang menangani masalah suku, mereka hanya mengakui pemimpin suku sebagai pemimpin sejati mereka. Di tengah sosok yang berlutut, Marten kecil berdiri tegak. Dia menatap sosok yang mengesankan di langit, sebelum dia sedikit meringkuk bibirnya. Namun, ada kegembiraan dan kelegaan muncul jauh di dalam matanya. Martin kecil juga tahu bahwa sampai sekarang, dia masih tidak dapat memikul beban seluruh suku Martin Celestial Demon. Tanggung jawab ini masih harus dipikul oleh ayahnya. Berdiri di langit, ekspresi Hao Jeyu berubah secara drastis ketika dia melihat bahwa pemimpin suku Celestial Demon Martin telah muncul. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya. Sebelum dia berlutut dengan hormat dan menyapa pemimpin suku. Namun demikian, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Pemimpin suku, di langit, kedua tetua, yang berencana untuk menyerang Lindong, juga mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Bahkan, ada jejak ketakutan di mata mereka ketika mereka buru-buru berlutut di udara. Sosok yang mengesankan berdiri di depan lindong, dengan tenang mengamati situasi di depannya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat satu-satunya sosok tinggi yang berdiri di bawah. Segera, ekspresi rumit melintas di matanya. "Kamu anak yang tidak berbakti, jadi kamu masih hidup." Petik 2. Little Marten melirik pemimpin suku Celestial Demon Marten. Suaranya yang malas sedikit menghormati ketika dia berkata, "Patua Apakah kamu begitu ingin menghadiri pemakaman anak kamu sendiri? Luar biasa, sungguh kasar. Pemimpin suku Celestial Demon Marten suku mencaci. Namun, dilihat dari senyum di wajahnya, semua orang bisa tahu betapa bahagianya dia setelah akhirnya melihat putranya sendiri lagi, yang telah hilang selama seratus tahun. Pemimpin suku, kamu akhirnya meninggalkan pengasingan kamu. Suli juga berdiri saat ini. Kubuhnya bergerak sebelum dia muncul di depan pemimpin suku Celestial Dimen Marten. Segera, sukacita muncul di wajah Manula. Tetua pertama, kamu benar-benar mengecewakan aku kali ini. Pemimpin suku Celestial Dimen Marten menatap Zuli. Sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku, Zuli kaget. Jelas, dia tidak mengerti mengapa pemimpin suku menegurnya. Gua Surgawi adalah tempat penting bagi suku Celestial Demon Martin kami. Namun, Yimo telah menanam bunga iblis-iblis-iblis abadi di dalam, menyebabkan semua ahli yang menjalani pengasingan budidaya di dalam, termasuk aku, jatuh ke dalam halusinasi. Jika bukan karena teman muda lindung menyelinap masuk untuk menyelamatkan kita, kemungkinan suku Celestial Demon Martin kita akan menderita pukulan hebat. Pemimpin suku Celestial Demon Marten berteriak dengan keras. Apa? Wajah Zuli menjadi pucat setelah mendengar ini. Bahkan, setiap anggota suku Iblis Martin Celestial di bawah ini juga berdiri tiba-tiba. Dengan wajah penuh dengan kejutan. Mereka memang sedang diatur. Ekspresi dingin muncul di wajah tampan Little Martin. Dia samar-samar menebak bahwa ada sesuatu yang salah di gua surgawi. Namun, ia tidak pernah berharap itu benar-benar terjadi. Pemimpin suku, apakah ini nyata? Zuli gemetar saat dia bertanya. Jelas, dia sangat terkejut. Jika semua ahli top yang menjalani pengasingan budidaya di Gua Surgawi Musnah, suku Celestial Demon Marten mereka akan menderita pukulan besar yang berpotensi menyebabkan kejatuhan mereka. Pada saat itu, mereka tidak lagi dianggap sebagai salah satu dari empat suku penguasa. Karena itu, jika kejadian ini benar, dia tidak akan bisa menebus dosa-dosanya bahkan jika dia mati sepuluh ribu kali lipat. Kimo memang diam-diam menanam bunga iblis-iblis-iblis di dalam gua surgawi. Semua individu yang kuat, yang melakukan pengasingan kultivasi di dalam, semua turun ke halusinasi. Berdiri di sampingnya, kata Lindong. Adik, boleh aku tahu siapa kamu? Suli buru-buru menangkupkan kedua tangannya sebelum dia bertanya dengan sangat sopan. Haha, namaku Lindong, kakak lelaki Little Martin yang disumpah. Martin kecil adalah orang yang mengundang aku ke suku Martin Celestial Demon. Lindong tersenyum sebelum dia melirik Martin kecil di bawah ini. Karena Little Martin memanggilnya untuk berurusan dengan masalah yang merepotkan. Dia tentu harus mengambil keuntungan dari Little Martin juga. Anggota suku Celestial Demon Martin di sekitarnya tercengang ketika mereka berbalik untuk menatap Little Martin. Mereka sangat menyadari betapa bangganya Martin kecil. Bahkan, bahkan para tetua di suku Celestial Demon Martin tidak bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Namun, manusia bernama Lindung ini sebenarnya adalah kakak laki-lakinya yang disumpah. Berdiri di bawah, ketika Little Martin melihat tatapan bingung diarahkan padanya, sudut bibirnya bergerak tanpa sadar. Teman muda ini Lindung adalah pria yang cukup baik, setidaknya. Dia jauh lebih dapat diandalkan daripada orang kecil itu. Pemimpin suku-suku Celestial Diman Marten berkata dengan suara lemah. Lindong tertawa diam-diam di dalam hatinya. Duo ayah dan anak ini cukup menarik. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Sebelum dia mengalihkan pandangan agak tajam ke arah dua tetua suku Marten Celestial Iblis. Yang berdiri di depannya. Serta Hao Jeyuyu. Yang berada pada jarak yang cukup dekat. Tetua pertama, Yimo tidak hanya membuat perangkap di gua surgawi, tetapi mereka juga menyelinap ke sukumu. Apa? Ekspresi Zuli berubah drastis. Matanya, yang bersinar, tiba-tiba menjadi tajam. Aura menakutkan tiba-tiba menyapu dari dalam tubuhnya dan menyelimuti langit. Semua orang bisa merasakan bahwa Zuli saat ini sedang mencari Yimo yang tersembunyi di antara mereka. Namun, penyelidikannya jelas sangat sia-sia. Karenanya, dia menarik auranya sambil mengenakan ekspresi suram sesaat kemudian. Tetua pertama, Yimo memiliki banyak teknik misterius dan kamu tidak akan dapat mendeteksi keberadaan mereka dengan menggunakan pemeriksaan biasa. Lindong tertawa, apakah saudara muda Lindong punya solusi? Zuli juga seorang individu yang berpengalaman. Tepat, dia memutar matanya dan menatap Lindong, yang terakhir hanya pada tahap kematian mendalam yang maju. Namun, ia mampu menyelamatkan pemimpin suku Marten Celestial Iblis, yang telah jatuh ke halusinasi di Gua Surgawi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak nakal tingkat kematian mendalam biasa. Serahkan hal ini kepada teman muda Lindong, pemimpin suku Marten Celestial tersenyum samar. Selanjutnya, dia melangkah maju sebelum matanya menyapu lapangan. Segera, kekuatan Yuan di sekitarnya menjadi sedikit kasar. Aku ingin mencari tahu apa imu. Berani bertindak begitu ceroboh dalam suku Martin Celestial Iblis aku. Lindong mengangguk. Setelah itu, matanya menjulang ke arah dua tetua suku Celestial Demon Martin, yang berencana untuk menyerangnya sebelumnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Apakah kalian berdua akan terus menyembunyikan diri? Adik kecil ini, kami berdua tidak tahu apa yang kamu katakan. Ekspresi kedua tetua berubah dengan lembut. Tepat, suara mereka sedikit serak seperti yang mereka katakan. Karena kamu tidak tahu, aku akan membuat kalian berdua menunjukkan dirimu sendiri. Lindong tersenyum. Dia mengepalkan tangannya sebelum simbol batu kuno muncul. Cahaya putih hangat naik dan berubah menjadi simbol cahaya misterius. Setelah itu, Lindong menjentikkan jarinya. Sebelum simbol cahaya terbelah dan berubah menjadi dua sinar cahaya yang menyelimuti kedua tetua itu. Sizzle-sizzle, ketika cahaya putih hangat menyinari tubuh kedua tetua itu. Mereka segera mengedarkan kekuatan Yuan mereka dalam upaya untuk memblokir cahaya itu. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa cahaya putih tidak membahayakan mereka. Sebaliknya. Mereka tertegun ketika mereka melihat jejak ki hitam merembes keluar dari permukaan kulit mereka setiap kali cahaya putih menyinari mereka. Selain itu, ki hitam itu dipenuhi dengan aroma yang sangat jahat. Kalian berdua, ekspresi Zuli berubah sedingin es ketika dia melihat adegan ini. Mata tajamnya menatap tajam pada mereka berdua. Kedua tubuhmu harus mengandung benih iblis. Benarkah aku? Tidak terduga bahwa anggota suku Celestial Demon Marten benar-benar akan menerima objek jahat seperti itu. Lindung menatap mereka berdua, yang saat ini kebingungan, saat ia berkata dengan senyum tipis. Kamu, kedua tetua itu bingung, sementara ekspresi gelap dan ganas naik dari mata mereka. Tiba-tiba, mereka berdua melesat maju sementara aura iblis jahat melonjak dari dalam tubuh mereka. Aura mereka juga mulai melambung pada saat ini. Kalian berdua pengkhianat, Zuli melepaskan raungan marah, mengambil langkah maju. Yuan power yang luas dan perkasa berkumpul di sekelilingnya. Tidak hanya daya Yuan-nya mengandung life-ki dan death ki yang digabung dengan sempurna, tetapi juga memiliki riak misterius tambahan. Itu adalah aroma reinkarnasi. Tetua pertama Zuli benar-benar menyentuh reinkarnasi. Karenanya, kekuatannya jauh melebihi seorang ahli panggung samsara biasa. Tetua pertama Zuli melambaikan tangannya yang besar sebelum langit redup. Setelah itu, dua cakar bercahaya besar turun dari langit dan langsung menyelimuti kedua tetua yang dibungkus dengan aura iblis. Bang-bang, ketika mereka melihat adegan ini, kedua tetua melemparkan pukulan segera. Setelah itu, aura iblis jahat berubah menjadi ular besar ganas yang menghalangi cakar bercahaya besar itu. Kemudian... Tubuh mereka bergerak sebelum mereka berlari sepuluh ribu kaki ke depan. Jelas. Kekuatan mereka melonjak dengan bantuan Yimoki. Ku, ekspresi dingin-sedingin es muncul di mata pemimpin suku Celestial di Marten ketika dia melihat bahwa mereka berdua mencoba melawan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih mereka berdua dari jarak yang cukup jauh. Bang, ruang di mana mereka berdua berada hampir runtuh seketika. Setelah itu. Keduanya memuntahkan darah karena tekanan menakutkan dari lingkungan mereka. Aura mereka juga menjadi lemah hampir secara instan. Dua ahli panggung utama samsara ditundukkan saat pemimpin suku Celestial Demon Marten suku bergerak. Kekuatan ahli panggung reinkarnasi benar-benar mengerikan. Kalian berdua adalah tetua yang sangat senior di suku kami. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua benar-benar akan melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Suara dingin pemimpin suku Marten Celestial Demon Marten itu mengandung kemarahan. Karena itu bergema di langit. Fury naik di mata anggota suku Celestial Demon Marten di bawah ketika mereka melihat adegan ini. Sebagai anggota suku Celestial Demon Marten, mereka memiliki harga diri mereka sendiri yang diwarisi dari zaman kuno. Namun, insiden memalukan seperti itu masih terjadi. Aura iblis telah menyerang pikiran mereka ketika mereka mengaktifkan benih iblis. Karenanya, pikiran mereka telah rusak. Pemimpin suku, tidak ada gunanya marah pada mereka. Petik 2, Lindong menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Saat ini, kita harus fokus pada menghilangkan ancaman potensial dalam suku Celestial Demon Marten. Kami harus merepotkanmu, teman muda Lindong. Pemimpin suku Celestial Demon Marten suku memandang Lindong. Benih-benih iblis tersembunyi dengan sangat baik dan bahkan dia mengalami kesulitan untuk menemukannya. Namun, jelas bahwa Lindung memiliki beberapa cara khusus untuk melakukannya. Lindung tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, matanya menyapu banyak anggota suku Celestial Demon Marten yang berdiri di bawah. Semua orang merasakan dingin di kulit mereka ketika mereka melihat sepasang mata yang melihat ke atas. Mata Lindung menyapu kerumunan gelisah. Sebelum dia kemudian mengangkat kepalanya, akhirnya di depan banyak penonton yang terkejut, matanya berhenti pada Hao Jiaoyu yang tampak acuh tak acuh. Saudara Hao Jiaoyu, apakah ada kebutuhan untuk terus bersembunyi? Mata Lindung menatap Hao Jiaoyu sebelum dia tertawa berkata, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mereka terkejut saat mereka menatap Hao Jiaoyu yang berdiri di langit. Mungkinkah dia juga dirusak oleh Himo?